baru beli kaca. Wis kaca apa saja bisa hitam, bisa yang bening itu, bisa yang kaca mirror. Ini yang tajam ini, baru dipotong ini tajam. Kalau dari tokonya belum di apa ya? Dikoset. Biar tidak tajam. Kita bisa lakukan sendiri. batu ya teman-teman ini batu gerinda caranya tinggal gini aja nah, tinggal di tapi harus hati-hati harus hati-hati ya biar tidak kena. Tangan ini berdarah, ini berdarah ini. pojokan ya, pojokan ini kan tajam ini. Ini tinggal gini aja. gini aja. Tidak usah takut pecah ya. Ini aman. Yang penting ini kita alas pakai ini. Kita, kita, kita Sudah tidak tajam Sudah tidak tajam Sudah tidak tajam